Oh. Badri, Sss. kau ada polisi. Pak, Sss. jangan melibatkan polisi. Ini adalah masalah pribadi kita. Jika kau punya teman-teman di sini, aku juga punya banyak teman di sini. Jika kau berteriak, maka kau akan menderita. Menyelamatkanku. Hmm. Lalu, kenapa kau masuk penjara lagi? Seperti cara kalian masuk ke dalam penjara ini: melakukan kejahatan. Sekarang, kalian berdua akan membusuk di penjara dan menjalani hukuman kalian. Mengerti? Apa yang kau lakukan? Kau baru saja bebas. Kami merencanakan melakukan pencurian. Tapi aku tertangkap karena rekanku tidak punya akal. Nasibku sangat malang. Tapi katakan kepadaku, kita semua tertahan di penjara ini. Lalu bagaimana kau bisa bepergian dengan bebas? Aku pengunjung lama di penjara ini Aku sering mengunjunginya Aku mengenal banyak sipir yang ada di sini. Ya Mereka memang mengenalmu Baiklah, katakan padaku Kau pergi ke Jalrah? Iya Kau bertemu dengan istriku? Iya Di sana dia merasa sangat sedih Dia selalu mencemaskanmu dan juga anakmu Kunda. Doakanmu dan kundang segera bebas dari penjara, dia pergi ke kuil bersamaku. Di sana, kami bertemu dengan musuhmu. Lihatlah diriku. Aku tidak punya keberuntungan. Musuh terbesarku, bahkan dia, bisa lolos dari dirimu, Badri. Walau begitu, aku sangat beruntung memiliki teman sepertimu bisa lihat nanti putra Kukunda akan bebas hari ini dan aku tidak akan lama lagi di sini aku bersumpah pada diri. saat aku keluar dari penjara ini hal pertama yang aku lakukan adalah menghabisi mereka bertiga Tubuhku sangat sakit. Saat mengajariku kubela diri, dia memukuliku. Dia itu sangat buruk. Kau tahu, ini semua salahmu. Aku pergi karena permintaanmu. Aku tidak akan pergi besok. Mereka sangat buruk. Aku tidak ingin belajar lagi. Aku tidak mau. Baiklah, Puskar. Jika kau tidak ingin belajar lagi, jangan belajar. Ya, biarkan saja para penjahat itu menyakiti iya tidak apa apa tidak, kau uh, uh, uh. Uh, uh, kamli tadi tadi aku terpleset uh. kau tidak terluka kan tidak kamli, apa apa kau baik baik saja tidak. iya kan aku sangat mencemaskanmu Kau sudah mengirim pakaian baru yang aku kirim untuk Kundan? Ya. Yeah. Uh, kalau begitu, kenapa dia masih belum datang juga? sangat menentukan, Munah. Katakan bagaimana perasaanmu setelah memakai pakaian barumu ini. Katakan, katakan. Pertama, bawa aku dari tempat menyajikan ini, Bu. Aku tidak bisa tetap di sini. Ayolah, Bu. Iya baiklah. Biar ibu bicara dengannya, Pak. Kami bisa pergi? Masih ada beberapa formalitas. Setelah selesai, kalian bisa pergi. Pergilah ke ruang tunggu sekarang. Oh. Nak. Ayo Siapa yang membersihkan kamar kundan Memangnya siapa lagi Hanya ada satu orang di rumah ini Yang sangat menantikan kedatangan kundan Kak Kamli Apa dia sudah pergi ke penjara remaja Ya yeah. Astaga Kak Kamli Apa kundan benar-benar akan pulang Sekali, Kak Entah apa yang akan dia lakukan padaku Ayah dipenjara Dan dia tahu betul Siapa yang bersaksi melawannya Dan aku, Urmi. Lalu apa, Urmi? Kita tidak melakukan kesalahan Kita bicara jujur Kau tidak perlu khawatir seperti ini Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu Kau jangan takut Aku selalu bersamamu. Tapi ibu akan mendukung Kunda dan Kak. Lalu Kundan akan menjadi kekuatan ibu. Dan ibu pasti akan melakukan semua apa yang dia katakan. Aku takut. Itu tidak akan terjadi. Aku akan mengurus segalanya. Kau kau jangan takut, Ummi. Tenang saja. Mendapatkan properti kita, dia jadi bertindak sesuka hatinya. Ibu sudah tidak tahan lagi. Jangan khawatir, Ibu. Biarkan aku bebas dari sini. Aku akan memberikan dia pelajaran. Hei, sedang apa kalian di sini? Kalau mengirim ayahku ke penjara dan kalian menghancurkan keluarga kami, aku tidak akan mengampuni kalian. Akan kuberikan kalian pelajaran. Ketika kembali, lepaskan aku, bu. Ketika bu Anandi, ayo. Sini, duduk. Duduk, tenanglah. Kau harus mengendalikan kemarahanmu. Tidak, kau akan bebas hari ini. Jadi jangan melakukan apapun yang bisa memberimu masalah. Tenanglah, tenang, tenang. Bu Anandi, tetap di sini. Aku akan menemui mereka. Bu Manggala tidak akan aman bagimu. Kau lebih mengenal mereka dariku, kan? Aku akan ikut. Tidak, Bu, tidak. Mereka tidak akan melakukan apapun, tapi mereka bisa menyakitimu, biar aku pergi sendiri. Baiklah, pergilah. Aku akan menunggumu di sini. Tenanglah. Ayahku di penjara, tapi aku tidak akan mengampunimu dan anggota dewan itu. Kundan, berubahlah kau akan dibebaskan hari ini. Ayahmu akan dipenjara seumur hidupmu. Jadi uruslah ibumu. Aku mengatakan ini demi kebaikanmu. Jangan bersandiwara, kakak ipar. Ini semua adalah kesalahanmu. Jadi pergilah dari sini. Ya, Sarita mereka sudah datang tapi aku uh, dengar Sarita biar aku bicara dengan mereka aku akan menjelaskan segalanya Harki kalau istri Rawana mengikuti langkahnya dia tidak akan diberkati oleh Dewa Rama tugas istri adalah menunjukkan jalan yang benar kepada suaminya bukan mendukung kejahatannya kau selalu mendukung kejahatan bukan kau juga selalu mendukung musuh-musuh kami Bahkan sekarang kau tinggal bersama dengan mereka. Lalu, siapa yang salah? Dengar, ha? kalau saja kau dan ayahmu bersikap baik, maka kalian semua pasti akan hidup bahagia di rumah kalian, dan ayahmu tidak akan masuk penjara. Kami tidak bahagia, tapi kau juga kau tidak bahagia. bahagia. Yang telah kau lakukan, Kundan, kau kau menghabisinya dan dan itu juga di sini. Sekarang, sekarang tidak ada yang bisa mengeluarkanmu dari sini, Kundan. Kenapa aku tidak bisa mengendalikan kemarahanmu? Ibu, aku tidak bersalah. Ibu, buat pergi aku dari sini. Aku tidak ingin tetap di sini. Ayo, bu Diam, diam. Biarkan aku berpikir. Apa yang harus aku lakukan? Baiklah. Tolong siapkan rencananya sesuai instruksiku ya. Lalu tunjukkan contohnya. Kalau semuanya benar, kita bisa memulai pekerjaannya. Kakak Ipar, apa yang terjadi? Nanti ku sambung lagi. Kakak Ipar, bangun! Bibi, bangun, Bibi! Bangun! Bu Anandi, lihat apa yang terjadi pada kakak Ipar. Lihat! Bu Manggala! Bu Manggala! Dia tidak bangun. Buka matamu, Bu Manggala! Apa yang terjadi padanya? Apa yang kalian lakukan? Bu Anandi, kami tidak melakukan apapun kepadanya... Entah kenapa, buka matamu kakak Ipar, ayo Bu Manggala, buka matamu Buka matamu, kakak Ipar, ambilkan air Apa yang terjadi? Pak, dia kakak Iparku, dia sangat bahagia karena Kundan uh, akan pulang Entah apa yang terjadi lalu tiba-tiba dia jatuh pingsan seperti ini Tolong periksa dia pak, aku mohon lakukan sesuatu Kita harus membawanya ke rumah sakit Cepat, uh, iya, iya ayo Ayo, ayo cepat. Ayo. Pelan pelan, hati-hati. Ayo, aku juga ikut. Aku akan mengurusnya. Hei Gundan, berhenti! bisa pergi Sebelum wanita itu sadar Dan memberikan pernyataan bahwa Kau tidak bertanggung jawab Atas kondisinya Maka kau tidak bisa Pergi dari sini uh, Pak Kali ini aku saksi matanya Aku melihatnya sendiri Kunan tidak melakukan apapun Dia sudah menjalani hukumannya Pak jadi, tolong lepaskan dia. Aku mohon padamu, Pak. Tolong lepaskan dia. Pak, dia adalah bibiku, keluargaku. Kenapa aku harus menyakitinya? Dia akan mengantarku pulang. Kami bicara dengan bahagia dan tiba-tiba dia. Pak, kita harus membawanya ke rumah sakit secepat mungkin. Aku bisa memahami masalahnya, Bu, tapi aku harus mengikuti hukum. Jadi, pergilah. Jangan buang waktu di sini. Ayo, Pak. Tunggu dulu. Tunggu. Tunggu. Tunggu. Bagaimana jika kakak Ipar sadar dan mengatakan kalau kundan yang menyakitinya tadi? Wanita itu tidak akan membiarkan putraku keluar dari penjara. Aku harus pergi dengannya dan menenangkan kakak Ipar. Oh jangan putus asana, hari ini ibu akan membawamu pulang Aku ibumu, semuanya akan baik-baik saja Kau akan baik-baik saja Mereka tidak bersalah pada aku Bumanggala ada bekas tangan di lehermu Jika memang seseorang tidak mencekik lehermu Maka apa yang terjadi sebenarnya?